Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bangung Sripno Kali ini akan melanjutkan kegiatan Yaitu pengisian ESKP Untuk target dan realisasi Dalam penilaian kinerja kita Untuk itu sebelumnya Marilah kita awali kegiatan ini Dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim Marilah kita buka Google Chrome Kemudian kita di webnya kita tulis SKP Dura Kemudian kita login loginnya pakai NIP kita masing-masing kemudian masuk ke desk seperti biasa nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak bersama-sama melihat rata-rata kinerja kita dari tahun dan bulan-bulan itu ini adalah busur penilaiannya ini adalah diagramnya nanti apabila penilaian kita sudah disetujui oleh kepala atasan kita maka ini akan menunjukkan jarumnya sampai nilai yang terbaik akan berjalan di sini. jadi nanti akan Rata-rata kinerja kita akan terbaca di sini. Aktivitas kita. Untuk itu marilah kita bersama-sama kita pelajari, yaitu yang pertama adalah kita melihat target dan realisasi tahunan. Nah, ini kita cek periode Juli sampai Desember. Kemudian kita di sini ada Kita perbesar target SKP dan yang sebelahnya adalah realisasi. Karena Bapak Ibu kemarin sudah bisa mengisi semuanya, maka yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang realisasi ini. Targetnya kita buka dulu untuk perbandingan. Mengingatkan ini target yang sudah kita buat dalam satu tahun program tahunan. Ya, di sebelah sini belum disetujui karena ini belum mendapat persetujuan dari atasan kita. Kemudian, kita ingin melihat realisasinya. Ini realisasi, ini realisasi kita klik di sini. Nah, maka akan muncul realisasi SKP tahunan tahun. 2021. Di sini akan muncul seperti ini. Ada targetnya bahwa kita harus bisa membalankan, menyeimbangkan antara target ini, target ini, dan realisasi ini. maka kita balankan Kalau di target kita ada kegiatan, misalnya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil penilaian melaksanakan tindak lanjut. Hasil penilaian guru ke golongan 4D di sini ada angka kreditnya 29,75. Kuantitasnya adalah satu laporan penilaian kinerja, kualitasnya 100, waktunya 6 bulan karena bulan Juli sampai Desember. Terus nilai angka kredit muncul. Ini adalah yang ditarget yang kita buat. Kemudian realisasinya bagaimana? Realisasi harus seimbang. Karena di sini satu laporan penilaian kinerja, maka realisasi juga sama satu laporan kinerja. Tujuannya adalah agar capaian persentase kita bisa 100. nah ini bisa 50, kita cek ke depan. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru setiap pengawasan ujian Penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah bahwa selama satu semester Juli sampai Desember itu ada kegiatan penilaian dalam enam bulan itu maka di sini ada dua kegiatan dua kegiatan di sini kegiatan yang pertama adalah PTS kegiatan yang kedua adalah PAS karena ini kita sudah melaksanakan satu PTS maka nilainya adalah sudah 50 perhitungannya di sini 50%. Lencana harapannya nanti di sini adalah selama 1 tahun capaian presentasinya adalah 100% semuanya. Ini untuk menggambarkan bahwa target dan realisasi adalah sama, tapi tercapai. Nah, bagaimana caranya? Maka kita harus bisa mengecek ini Kegiatan ini Di kegiatan harian kita Untuk itu Karena kita lihat Kegiatan harian kita Misalnya kita ambil ini bulan Juli Kita ambil bulan Juli Nah setelah Juli ini ada kegiatannya, bahwa kegiatan mulai dari tahun ajaran baru, 12 Juli sampai terakhir tanggal 31 Juli. Ini semuanya adalah ditulis kegiatan kita dalam hariannya. Ini sampai 31 Juli. Ini kegiatan kita apa saja, kita tulis. Dan di sini ada tulisan belum verifikasi. Maka ini bisa tulisannya sudah terverifikasi apabila kepala kita atasnya kita sudah menyetujuinya Kemudian setelah kita melihat mengisi ini kita ambil contoh Ini harian pada bulan Juli Kemudian kita lihat di bulanan Pada bulan Juli Nah, di sini juga ada tulisan target SKP bulanan dan realisasi SKP bulanan ini sebagai contoh nilai SKP nya sudah muncul namun bulan Agustus, September, Oktober sampai Desember belum nah perbedaannya karena ini sudah disetujui nah untuk itu mari kita caranya bagaimana agar nilai kita Antara target SKP bulanan Dan realisasi SKP bulanan Bisa terekat Semuanya nanti di dalam Realisasi tahunan ini Dalam realisasi tahunan ini Agar nilai presentasinya bisa 100% Untuk itu marilah bersama-sama kita SEMA Bagaimana caranya? Mari kita bersama belajar sebagai contoh kita lihat pada harian kita, kita ambil contoh bulan Juli bulan Juli caranya sebelum kita melihat hasil atau nilainya kita harus bisa membalanskan menyeimbangkan, saya ulangi lagi antara target antara target dan realisasi. Ini kita ambil contoh bulan Juli. Nah, di sini targetnya adalah satu laporan, satu laporan, satu jam, satu jam dan satu kegiatan. Di di sini juga satu laporan, satu laporan, satu jam, satu jam, satu kegiatan. Ini sudah sama. Sudah sama. Saya ulangi lagi kita harus bisa menyeimbangkan antara target dengan realisasi ini jumlahnya harus kuantitasnya adalah sama nah, yang kita bisa memunculkan nilai kuantitas ini apabila kita sudah mendapat persetujuan dari atasan kita Untuk itu, marilah kita belajar bersama-sama Cara memunculkan nilai kuantitas ini Seolah ini pesan saya Jangan sampai kuantitas di realisasi Berbeda dengan kuantitas di target Ya, bersama-sama kita lihat Setelah kita lihat ini Kemudian kita cek ke yang tahunan Demikian juga target dan realisasi harus imbang sama. Jadi, di sini harus berimbang antara target dengan realisasi. Di sini sudah paham ya? Sekarang kita tinggal memunculkan nilainya. Caranya adalah kita melihat di laporan harian kinerja kita. Ya. Di laporan harian kinerja kita di sini laporan harian kinerja kita kita buka kita cari di sini adalah bulan sebagai contoh aja bulan juli kemudian kita cari udah ketemu kemudian kita scroll ke bawah kita scroll ke bawah sampai pol bawah sendiri di sini ada 32 kegiatan sampai mulai tanggal 1, masuk pertama sampai tanggal 31. Kalau data kita ini sudah lengkap selama satu bulan, berarti kita sudah siap mulai harian, bulanan dan tahunan sudah selesai. Maka kita minta persetujuan kepala sekolah kita. Bagaimana caranya kita izin kepala sekolah untuk menyetujui kegiatan kita dalam satu bulan itu agar dapat ternilai? Mari kita masuk ke akun kepala sekolah. Baiklah, sekarang kita masuk ke akun kepala sekolah atau akun ke atasan kita. Sudah menuliskan username dan password, kemudian kita masuk seperti biasa. Karena kita ini sebagai atasan, maka kita lihat-lihat, lihat, yaitu di laporan harian, kerja, bawahan ini di sini laporan harian kinerja SKP bawahan. Nah, di sini akan kita cari bulan yang akan kita setujui. Yaitu kita ambil bulan Juli. Siapa bawahan kita? Maka di sini ada tulisan nama bawahan. Ini kita tulis. Ya, kalau sudah seperti ini Kemudian kita cari. Nah, ini sudah tertulis di sini bahwa kita yang akan kita setujui adalah namanya ini. Kemudian langkah berikutnya di sini ada belum verifikasi. Maka ini kita scroll ke bawah. Lo tidak di sini. Di bawah ini ada tulisan "semuanya sangat baik", "semuanya baik", "semuanya cukup", "kurang", "buruk", dan di sini adalah belum verifikasi. Nah, untuk itu, karena ini kita menilai anak buah atau banding kita adalah baik. Maka ini kita centang, ini kita centang di sini, kita milik misalnya baik, kita centang baik. Maka di sini akan otomatis muncul nilai baik semuanya. Gitu. Setelah muncul seperti ini, langkah berikutnya adalah langkah selanjutnya setelah kita berada di harian ini maka kita lanjutkan kita menuju ke Tahunan ke Tahunan di sini SKP Tahunan Berlawan kita cari nama yang akan kita setujui yaitu di sini Bambang suripno kita klik nah, maka ini kita centang verifikasi kita centang ini saya beri contoh Apabila kita ingin mencetak, baik ini semula seperti ini Ini kita centang, artinya kita verifikasi Kemudian verifikasi telah berhasil diubah Berarti kalau sudah dicentang berwarna biru semua Berwarna biru semua ini, berarti sudah diverifikasi Langkah selanjutnya adalah Kita buka ke SKP bulanan bawaan SKP bulanan bawaan kita cari di sini ada bulannya. Ada bulan Juli, kita samakan tadi ada Juli. Kemudian bawaan kita yaitu Bambang Suripno Kemudian kita cari. Nah, ini sudah muncul bulan Juli 2021 sudah disetujui nama bawan Bambang Sirepno catatan pribadi dan nilai kualitas bawan nilai kualitas bawan ini akan kita lihat, kita klik nah, maka akan muncul seperti ini realisasi SKP bulan Juli tahun 2021 atas nama Bambang Sirepno nah, ini sudah input kualitas sudah ada di sini, sebelah ini input kualitas sudah ada Nilainya sudah, sudah muncul Maka untuk mengeluarkan nilai-nilai ini Kita klik input kualitas ini yang berwarna biru Kita keluarkan Kita klik Maka muncul nilai kegiatan Bambang Sirepno seperti ini Kegiatan Bambang Sirepno pada bulan Juli tahun 2021 lah ini muncul kita Kegiatannya adalah jam kerja. Kegiatan harian SKP adalah 98 jam dengan nilai 98%. Maka, 98% kita pindah di sini, kita salin, kita salin di sini, kemudian kita simpan. Kualitas berhasil diubah, nah, maka muncul nilainya di sini nilai realisasi 98 target kita adalah 100 kita mendapat nilai 98 sekarang yang kedua kegiatan yang kedua sama kita klik di sini juga 98 maka kita pindah di sini 98 kemudian kita simpan Kualitas berhasil diubah maka muncul di sini 98. Terus kita kegiatan berikutnya untuk bulan Juli, sama 98. Sudah muncul juga kemudian berikutnya juga sama tinggal yang terakhir nah, setelah muncul target nilainya sudah ada ini yang kita targetkan namun realisasi atasan kita menilainya seperti ini. maka nilai inilah yang akan keluar nanti di uh, SKP bahan kita. kemudian kalau sudah selesai kita apa setuju? ya berhasil diakui. ini di SKP atasan kita. Untuk mengeceknya, mari kita kembali masuk ke SKP eh, personelnya Perlu diketahui bahwa tadi kita masuk di akun ke atasan kita ini, tadi kita Bapak Sutiono S.Pd.MM. Karena kita sudah, Bapak Sutiana, sudah menyetujui semuanya, maka kita akan melihat uh, nama bahan kita, yaitu Bambang Suribno. Untuk itu, kita keluar melihat di akun Bambang Suribno. Sekarang, kita kembali masuk ke akun Bambang, yaitu Bambang Suribno, yang sudah dinilai tadi. Kemudian, kita lihat di sini. Sudah ada uh, Grafiknya tadi sama Namun perbedaannya Tadi masih di nol, Sekarang jarumnya sudah mendekati Angka 100 Kita mendapatkan nilai kumulatif yaitu 98 Kemudian untuk lebih jelasnya Kita cek Ke harian kita Untuk bulan Juli Tadi yang sudah disetujui adalah bulan Juli Nah, ini bulan Juli sudah mendapat penilaian baik semua oleh atasan kita. Kita dinilai baik untuk bulan Juli. Kemudian kita lihat di bulanan SKP bulanan. Pada bulan Juli ini sudah disetujui oleh atasan Agustus. Belum September, belum Oktober, belum November, belum Desember, belum. Nah ini sudah disetujui. Realisasinya dapat kita lihat. Nilainya di disini sudah muncul. Yang semula tadi adalah kosong. Ini sudah muncul. Dan ini bisa dicetak. Kalau kita membutuhkannya. Gitu. Terus yang terakhir adalah kita lihat di tahunan di tahunan kita di sini mudah muncul nilainya bahwa kita targetnya ini realisasinya adalah seperti ini itu namun pencapaian ini baru 50% belum selesai karena nanti ada tahap berikutnya Terus total nilai SKP adalah 54,59 Demikian Bapak Ibu cara membuat realisasi nilai SKP Agar muncul nilai kumulatif dari kualitas yang kita buat dalam target Untuk menjadi realisasi Semoga bermanfaat Wabila hitobik maligaya